Gimana? Enggak balik? Ntar lagi lo Lagi roko lo? tau sih peraturan baru di kantor? Gue malas banget ngikutin peraturannya gitu Gue udah tahu tuh bos Pasti setiap ada bos baru Pasti ada peraturan baru lu jangan gitu Hege. lu Lo ngejelekin bos di belakang kalau bos denger kena SP lu. Ya Allah bodo amat anjing Bos bangsat, gak mau gue kerja lama-lama di sini. Gue udah peringatin lu ya Ya iyalah, santai kan. Peraturan tuh ada, itu tuh buat dilanggar. di langgar ya, Tolong banget ini mah ya, mau ngapain? Gue cepirit ini sebentar dong, pinjam kunci Mau ngapain? Cepirit, biar lah Ya pokoknya dari tadi udah jam balik udah, udah aja nih deh, udah telas ini, udah malem Udah kecil, ini pantat gue udah antara aja di rumah buru-buru ditungguin ya di lacet bro bro terlihat lagi gue cep, tuh lo lihat tuh orang yang terlalu taat sama peraturan. ini gue mau kencing nih, yeah. lo harus tahu lo tunggu kan. tunggu tunggu tunggu, jangan bilang lo mau kencing sembarangan. aku balik ya, oh ya, yeah. lo pasti pulang lewat jembatan kan? Gua saranin lu jangan lewat situ Karena sekarang udah mau jam 3, lu tau rumornya rumor, kan? Jangan nengok ke jembatan Gua udah ngingetin lu ya Gak jelasan...